Hidup umur ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Mati tidak perlu kita takuti Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah Apa yang kita siapkan yang akan kita bawa Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Manakala roh keluar daripada jasad saat itulah berubah Yang sebelumnya orang bertanya Mana Ustaz Abdul Soaman Masa itu ada lagi dalam jasad Tapi selepas ruh keluar dari jasad Orang tidak lagi bertanya Mana Ustaz Abdul Soaman Tapi Tuk Imam mulai bertanya kepada jamaah masjid Mana jenazah Sebab jenazah, masa orang solat, sembahyang, asar, zuhur, jenazah di luar masjid. Selepas itu, imam bertanya kepada makmum mana jenazahnya? Tak lagi bertanya, mana ustaz? Tapi mana jenazahnya? Sebelumnya orang bertanya, mana ustaz? Fulan, tapi selepas roh keluar dari jasad, yang sebelumnya dipanggil, dihimbau dia kepada al-mukarram yang mulia al-ustaz Abdul Samad tapi selepas roh keluar dari jasad tak lagi dipanggil al-mukarram tapi ada panggilan baru al-marhum al-mukarram dimuliakan al-marhum dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maknanya apa tinggallah rumah yang besar tinggallah kereta yang mahal tinggallah isteri yang dulu katanya Sehidup semati rupanya sebelum Israel datang Selepas Israel datang Aku hidup kau mati Tinggallah semuanya Lalu apalah yang boleh kita bawa ke dalam alam barzah, alam kubur itu Kami tulis semua amal mereka Dan langkah-langkah tapak kaki langkah dapat kaki sembah yang subuh berjamaah inilah yang akan menolong di alam kubur mengangkat tangan bertakbir Allah usallif atas subhiroq ataini adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar itu yang akan menolong likulisulama minkum sadaqah tiap tulang-tulang nilai akan menolong subhanallah subhanallah subhanallah itu saja yang dapat menolong yang lain daripada itu tinggal Hari pertama anak menantu kawan jiran semuanya menangis. Kenapa dia begitu cepat pergi? Kenapa dia begitu meninggalkan kita? Bila kita boleh minum kopi lagi, teh tarik? Tapi selepas itu semuanya dua tiga hari mereka pun lupa, lima enam bulan mereka pun lupa. Selepas itu kita sajalah lagi yang menghadap Allah. Wallaqaadzai itu munafurada. Kamu akan datang menghadap Aku kata Allah Furada sendirian. Kamu kalau kena gum awal sebagaimana kamu dulu keluar dari rahim ibu kamu sendiri, maka kamu pun juga akan datang menghadap Aku bersendirian. Tak ada orang. Lahir boleh kembar berdua, tapi meninggal mati syahid beramai-ramai pun tetap akan menghadap Allah Subhanahu Taala dalam sendirian. Tajuk kita subuh ini adalah Kebenaran Al-Quran Tentang akhirat Belum lagi kita hari kiamat Belum lagi menghadapi hari kiamat Maka ada satu kiamat kecil Kata Nabi SAW Kalau terjadi kiamat pada diri kamu Kiamat terjadi di dunia Mana ada kiamat terjadi pada diri kamu sendiri? Makna kiamat terjadi pada diri sendiri adalah kiamat sendiri mati. Orang lain hidup, kita sudah mati. Itulah anla ahadikumul kiamat. <tik> Kalau hari kiamat terjadi pada diri kamu, wafiyah <tik> dihfasilah. Di tanganmu ada anak pokok kurma, fal yurisha, tanamlah. Kamu sudah mau mati, tapi di tanganmu ada anak pokok kurma, tanamlah. Bila kita tanam kurma tahun 2020 Bila kita boleh memakan buahnya Kurma berbuah 15 tahun 2035 Untuk apa kita tanam 2020 Kita tak akan bernaung di bawah daunnya yang rindang Kita tak akan pernah memakan buahnya yang manis Untuk apa kita tanam tahun 2020 Dia akan berbuah berputik tahun 2035 Yang makannya bukan kita ada burung ada manusia yang bernau di bawah daunnya maka mengalirlah ke tempat kita itulah yang disebut dengan amal jariah oleh sebab itu berpikir tentang mati ini penting ada satu nasihat yang tidak bersuara yang tidak berbunyi yang tidak berkurung ada tazkirah dari ustaz bersuara ada khutbah dari Tok Guru berbunyi Tapi ada nasihat tak bersuara, tak berbunyi Dia adalah bil mauti wa Syukuplah kematian saja sebagai nasihat Bila ada jamaah muslimin muslimat dengar tazkirah tak masuk ke telinga Mendengar khutbah tak menyentuh ke dalam hati maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man syahidal janazata siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusallah alaiha ikut hingga sembahyang salat jenazah lahu qirat dapat pahala satu qirat wa man syahidal janazata siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana hingga dia dikuburkan ke liang lahat lahu qiratan dapat buah qirat Wahai kiraan yang Rasulullah Abu dua kiraan itu wahai Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalul Jabalainil Azima seperti dua bukit pohon yang besar. Apa guna kita ikut jenazah sampai ke liang lahat supaya mata menengok liang lahat yang kecil, yang pendek? Disitulah kita akan masuk, disitulah kita akan disemayamkan, dibaringkan, ditimbun. Selepas itu semuanya akan balik ke rumah Dan semuanya hanya tinggal kenangan saja Mana yang boleh menolong kita Yang boleh menolong adalah tengah malam Bangkit tahajud wa minal layli Dari sebahagian malam fatahajad, Lawan tidur, lawan kantuk, lawan mata Kerana itulah yang akan menolong lili yang lahat Selepas tahajud, witir Musallis sunnatalwidri tiga rakaatir lilah kita itu saja yang boleh menolong rakaat alfajri kira minat dunia sama fihak dua rakaat kau subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya nya tuan puan yang tadi datang ke masjid masa muazzin sudah kawat pada kawatil salatu pada kawatil salat maka sudah kehilangan dunia beserta isinya maka kau subuh boleh dilaksanakan selepas solat subuh. Selepas solat subuh buat qabliyah subuh qada. Nabi SAW alaihi wasallam qabliyah subuh tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya kafirun, rakaat kedua qul wallahu ahad. Khairum minal dunya wa ma fiha. Lalu kemudian solat subuh. Kalau qabliyah subuhnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi solat subuhnya man sallal subha fi jama'atin siapa yang solat subuh berjemaah summa qa'ada yadhkurullah selepas solat subuh dia tak balik ke rumah tapi dia duduk berzikir dengan Allah majlis kita ini majlis zikir sebab yang kita baca ayat Quran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada yadhkurullah kemudian dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatur asyam ah sampai terbit matahari Terbit matahari sekarang suruh 6.36. Tapi masa 6.36 kita tak boleh solat Sebab 6.36 suruh terbit matahari disebut dengan karmai syaitan. Waktu dua tanduk syaitan. Itulah waktu yang dipakai oleh kafir musyrik jahiliyah. Menyembah berhala la uzza manat rubal jibt ta'ud naham. Maka kita lalukan dia lebih kurang 15 minit Selepas itu barulah solat sunat isyrah Awal duha' Bila kita solat subuh berjamaah di masjid Duduk berzikir dengan Allah Selepas itu solat sunat disebut isyrah Tapi bila tak cukup tiga syarat Awal duha' solat isroh baik duha pun baik bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tak tafakur saat berfikir sesaat sekejap berfikir khairun min qiyami laylah lebih baik daripada sembahyang sepanjang malam ada orang sembahyang sepanjang malam dari isyak hingga subuh tegak rukuk sujud tegak rukuk sujud esok malam dia tak sembahyang lagi bila ditanya orang kenapa awak tak tahajud lagi rasa-rasanya dah cukup bekal nak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Atafakkur sa'ah, berfikir sesaat. Apa yang akan kita bawa? Kita ni sedang di mana? Berapa lama? Akan ke mana? Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dicari Abdul Sawan ke Kuala Belait? Betul. Apa yang dicari Kumar di jauh ke Kuala Belait? tak lain tak bukan doa orang-orang saleh. Kalau sampailah berita kepada orang Kuala Belait, Lumut, Ustaz Abdul Somad dapat berita. Semalam ada berita Ustaz Abdul Somad dapat visiting professor dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Orang Kuala Belait pun, masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana dia tahu? Dari Facebook, dari WhatsApp, dari Instagram. Tapi ada berita lain datang pula berita Ustaz Abdul Somad sudah mati meninggal dunia. Innaillah wa innaillahirojim. Orang Kuala Belait semuanya mengirimkan al-fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-fatihah. Jangan kirim sekarang belum lagi. <laughs> Itu sajalah yang diinginkan dari bersilaturahmi. Maka selalu kita datang ke masjid solat berjamaah supaya apa? Supaya manakala datang berita kita sudah mati orang tahu. Mana si fulan yang dulu selalu dengan kita yang selalu di awal yang selalu di ujung yang selalu solat yang selalu berjamaah yang selalu berterawih yang selalu baca yasin. Dia sudah mendahului. Dia doa akan Allah maafilah waraamku wa fiu aaman. Tapi ada manusia tak pernah datang, tak pernah tiba hilang saja. Memang sudah lama dia hilang. Orang tak tahu bila dia hilang, bila dia pergi menghadap Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada bekal yang paling baik adalah. Kecuali solat, solat, solat. Inna awalama yuhasabu bilamdu yaman al kiamah. Yang pertama kali dihisap, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah solat tuh, solatnya. Iza salahat. Kalau solatnya baik, salah alamalul kullu, amal yang lain ikut menjadi baik. Ida fasadat. Kalau solatnya rusak, fasad alamalul kullu, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rusak tidak akan mungkin atap kubah ini elok kalau tiangnya lapuk. Kenapa tiang tegak berdiri kubah? Sebab tiangnya adalah tiang-tiang yang kokoh. Salat adalah tiang kubah. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Dunia ini sementara. Sampai masanya akan terjadi hari kiamat. Amma yatasa'alun. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anil nabai al-azim. Tentang berita besar bahwa dunia ini akan hancur. Alladihum fihi mukhtalifun. Mereka ada yang mengatakan dunia ini tidak akan kiamat. Dia akan kekal abadi selamanya akan seperti ini. Ummi akhtalifun. Kalla. Kata Allah tidak. Kalla. Sekali-kali tidak. Kalla saya alamun. Mereka nanti akan tahu bahwa masanya tiba dunia ini akan hancur berkeping ida sama'um fatarat langit terbelah wa kawakibun tasarat planet hancur wa ida biharu lautan diletupkan wa ida al-biharu fujiran wa kubur mu'asiran semua yang dikubur akan dibangkitkan tegak berdiri menghadap Allah Hari itu kaki berjumpa dengan kaki Betis berjumpa dengan betis Kenapa Allah tak mengatakan lutut berjumpa dengan lutut Sebab kita bukan tamu yang dimuliakan dalam keadaan duduk tapi kita dalam keadaan tegak. Kita adalah makhluk yang hina membawa banyak dosa. Saat itu kaki tegak berdiri berapa lama? Ada yang tenggelam kerana panas terik padang maksar sampai peluh ke mata kaki. Ada yang sampai ke pinggang. Ada yang sampai ke bahu. Ada yang sampai ke leher. Ada yang sampai tenggelam. Akhirnya mereka datang menghadap kepada Nabi Adam AS. Adam... Kami tak tahan tegak lama di padang mahsyar. Menghadaplah kepada Allah, Adam. Supaya Allah putuskan mahkamah. Supaya Allah buka pengadilan ini. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah. Aku malu menghadap Allah. Sebab dulu Allah berkata, La taqraba hadhi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Aku bukan hanya mendekati, Tapi aku makan buah-buah kundi. Mana? ada berdoa rabbana zalamnaaghfirlana wa illam ta'fir lana qatarhamna lanakunanna minal khasirin doa yang paling tua dalam Quran adalah doa Nabi Adam rabbana zalamnaaghfirlana wa illam ta'fir lana qatarhamna lanakunanna minal khasirin kita tak pernah lupakan doa kita selalu bawa doa kerana ini doa awal manusia doa Adam alaihissalam Datang mereka kepada Nabi Nuh. Alaihissalam. Nabi Nuh menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah. Sebab apa? Sebab dulu datang banjir besar. Aku pun mengajak anakku untuk naik ke atas sampan. Ya bunaiya, wahai anakku, irkam mana? Marilah naik ke atas sampan perahu wahterah ayah. Apa kata anaknya kanan? Seawilah Jabali yang simuni minal ma. Aku tak mahu ikut kamu. Sa'awi ila jabalin aku akan naik ke atas bukit ini asimuni minal ma insyaallah aku selamat daripada air ini tapi rupanya manakala anak akan tenggelam saat itu apa kata nabi nuh alaihi ya rabbi innabni min ahli ya allah itu anakku ya allah Nabi Nuh tak ada berkata kepada Allah Ya Allah selamatkan dia Tak ada Tak sanggup lidah Nabi Nuh berkata selamatkan dia Sebab dia adalah menderhaka Tapi apa kata Nabi Nuh? Inna bani min ahli Itu anakku akan tenggelam Akan mati di atas bukit ya Allah Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Marah kepada Nabi Nuh? Inna hu laisa min ahli Dia bukan anakmu Inna hu amalun salih Kerana amalnya tak salih Malu Nabi Nuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Sampai akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad sahaja yang berani menghadap kepada Allah Oleh sebab itu kita boleh jadi umat yang umurnya paling pendek Yang ibadahnya paling sikit Tapi kerana Nabi kita yang awal berani menghadap Allah Maka kitalah yang pertama kali masuk ke dalam surga jadnatul firdams kalau orang kuala Belait, Orang lumut nanti semuanya masuk ke surga Sampai ke jenatul firdaus Tak nampak Abdul Somad Jangan takut jauh nak khawatir Tanya malaikat Mana Abdul Somad Kata malaikat Dia di ruang VIP. <Sess> <Sess> eh mana boleh kita sombong Merasa diri penghuni surga Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dahalal jannah Janji Nabi SAW Janji Nabi dari mana? Dari Allah. Allah kalau sudah berjanji, innakalatul kiful. Allah tak ingkar janji. Man kala la ilaha illallah. Sesiapa saja yang berkata la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Aku bersaksi Muhammad rasulullah. Dah khalal jannah. Dia pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya. Wa inzanaw, wa insarap. Bagaimana kalau dia berszina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, dia berzina, dia mencuri tetap masuk surga. Yang mencuri masuk surga, yang berzina masuk surga. Oh, sedapnya jadi umat Muhammad. Muhammad SAW. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Makan riba masuk surga, makan harap masuk surga. Cuma betul semuanya masuk surga. Bila anjing jadi masalah, bila dia masuk surga sedangkan kita ini ingin masuk surga tapi tak ada singgah di neraka jahanam makanya kita selalu berkata subuh lepas subuh tujuh kali Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar makna Allahumma ajirna minan jangan sampai kami singgah di neraka jahanam terus saja masuk ke dalam surga Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil hasanah wa Masuk ke dalam liang kubur, ke dalam liang lahan yang pertama kali membusuk mata. Sebab mata ini isinya air. Tujuh hari di dalam mata pun menghitam. Kadang belum mati pun dah hitam. Banyak perempuan takut mata hitam Maka sebelum tidur malam dia potong timun Tak perlu takut Yang perlu kita takut adalah Apa bekal kita menghadap Allah Mana mata hitam dalam liang kubur Selepas itu sebulan dua bulan Perut pun membesar meletup Datanglah segala cacing-cacing Datanglah kala. Datanglah ular Menyantap semuanya habis Manakala digali kubur Tulang-tulang belulang itu pun hancur Ustaz Al-Fatihah Dulu makam almarhum ayahanda kami digali Sebab kami nak pindahkan Ada tulang-belulang Semua tulang pun rupanya hancur Tapi ada satu tulang yang tak hancur Namanya Az-Muzanah Ujung tulang belakang Bagian bawah sebesar ibu jari Ibu jari Itulah yang ditunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Inna ma'abruhu iza arada say'an ayakula lagu kun Baik, tegak balik Berdiri tegak balik Datang balik daging daging tumbuh tulang belulang hidup Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang tidak diyakini oleh Asri bin Wa'il Ada seorang lelaki namanya Asri bin Wa'il Dia bawa tulang, dia menghadap Nabi Muhammad s.a.w Ya Muhammad dia tak panggil ya Rasulullah, dia tak panggil ya Nabi Allah. Tapi dia panggil ya Muhammad. Apa kata dia? Ayuh ya Rabbuka hadzal idgham ba'dama ba'd ya Rabbana. Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan makhluk yang sudah mati hancur menjadi tulang? Nabi Muhammad diam. Nabi tak boleh jawab sebelum wahyu datang. Nabi diam saja. Datang Jibril membawakan ayat. Qul. Qul katakan ya Muhammad walarah full katakan ya Muhammadhallwalarah dia yang pertama kali menciptakan dari tak ada menjadi ada dan dulu sebelumnya tak ada dia buat menjadi ada dulu sebelumnya Abdul Somad tak ada dia buat menjadi ada selepas ada ini dia buat lagi menjadi tak ada sanggupkah dia mengembalikan lagi menjadi ada sanggup maka dengan satu kata inna ma'amruhu idza arada shay'an ay kullahu hukm fayakun abdul soman akan tegak berdiri lagi menghadap Allah Subhanahu wa tapi bukan untuk beramal datang tegak berdiri bukan untuk bersolat datang tegak berdiri bukan untuk berzikir tapi datang tegak berdiri untuk ditanya latus'aluna yauma idzin anin Naim. Kamu semua akan ditanya tentang Naim, langkah kaki kemana, kedipan mata dipandang untuk apa, pendengaran telinga dipakai untuk apa, inna sallam, pendengaran wal bazaar pandangan mata wal fuad bisikan hati qululaika kana anhum mashula semua akan disoal semua akan ditanya di hadapan Allah siapa yang akan bersaksi al yawma naqti'u ala afwahihim bulud tergucuj wa tukallimuna aydihim tangan akan bicara wa tashhadu arjuluhum kaki akan bersaksi Bima kanuhu yak Semua Tapi manusia ini kadang Kalau lidahnya bicara Dia mengaku Ini bukan kerja saya Ini saya silap Ini silap, Ini lupa Ini salah Semua lidah Maka lidah tak lagi bicara Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Isra' juz 15 Iqra' baca Tapi di akhirat kita tak disuruh baca Quran lagi Iqra' kitab Baca buku tulisan amal cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala amal orang yang melakukan perbuatan dosa dia tengok covernya dosa bab satu dosa, bab dua dosa, bab tiga dosa pembuka dosa, empat lima dosa, penutup dosa apa kata dia? mali hadal kita La yuadiru saghiratan awa kabeeratan illa ahsahha Mengapalah buku kitab saya ini yang kecil yang besar semuanya isinya dosa dosa dosa Dia lupa tapi Allah SWT tak lupa Inna alaikum la hafizin Bersama kamu ada malaikat-malaikat kiraman katibin kiraman malaikat yang mulia katibin malaikat mencatat menulis Ya ma Malaikat itu tahu apa yang kamu tak tahu Makanya kata Nabi SAW Ishma syikta Datang Jibril menjumpai Nabi Apa kata Jibril kepada Nabi SAW Ishma syikta fa'inna kamayin Hiduplah sesuka hatimu kau pasti akan jadi mayat Hiduplah suka hati. Nak hidup cara sekular Nak hidup macam Fir'aun Hiduplah fa innaka mayit nak hidup cara karun hiduplah nak hidup cara siapapun hiduplah fa innaka mayit tapi ingat kau akan menjadi mayat dan akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala